Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesnar dimanapun Anda berada. Selamat sore kembali di TV Hadir untuk menabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky. Bila bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah bersahabat leselah manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita lihat diunggah ayah kejorang bersahabat yang memposting sebuah postingan foto Momen di acara pernikahan anak bapak gubernur Lampung sahabat ya. Masya Allah kita saldok sama BBL yang lagi digendong oleh Enin Masya Allah banget ya, potret kebersamaan keluarga Bunda Lesti yang Bapak Gubernur Lampung. Kita terharu bahagia banget ya, Alhamdulillah. Keluarga Leslar ini dijamu dengan baik. Kita patut bangga. Kita selalu bahagia dengan idola kita. Di postingan ini pun ayah kejora menuliskan sebuah kalimat Alhamdulillah. Katanya tuh ya, Masya Allah. Alhamdulillah acaranya lancar. Dan kita lihat juga bersabat ke kabar berikutnya. Ini ada momen spesial saat Bapak Gubernur Lampung Pak Arinal duet bareng dengan Bunda Lesti persahabatnya. Begitu bahayanya warga Konoha, Masya Allah spesialnya Bunda Lesti diperlakukan dengan baik seperti anak kandung sendiri. Masya Allah banget ya, kita selalu dibikin bangga dan pastinya kita semuanya tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk idola kita. Dan selanjutnya, disimak juga persahabat, ada momen yang sangat romantis. Lesti dan Rizky Bilar, duit bareng di acara pernikahan anak dari Bapak Gubernur Lampung. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Dengan melihat keromantisan, kemesraan Leslar, persahabat, Bunda Lesti, Papa Bilar saling menggenggam. Masya Allah, tampil sangat luar biasa. Idola kesenangan kita emang, Masya Allah banget ya Kita selalu kagum dengan penampilan Leslar dimanapun tempat Momen ini diunggah kembali oleh akun saba.3 underscore Leslar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Padahal bukan siapa-siapa mereka Tapi kok lihat mereka di sana merasa ikut bangga, Masya Allah banget ya Memang kita semuanya pastinya bangga dengan Lesti dan Rizky Bilar Selalu keren penampilannya Kita lihat juga bersahabat di kolom komentar Kita lihat banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Salah satunya dari akun Hakaniati mengatakan Bangga sekaligus terharumin Masya Allah Dan Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan Untuk selalu bisa support mereka Semoga kita semua dipanjangkan umur yang berkah Amin Allahumma amin Masya Allah banget ya Amin, kita tentunya selalu mensuport dengan tulus dan semoga kita semua diberikan kesehatan, Amin. Kemudian di sini mang juga persahabat ya, masih momen spesial saat Bunda Lesti Papa Bilar duet bareng kembali memperlihatkan sebuah kemesraan. Dengan saling menggenggam tangan mereka, begini aja, sudah cute dan sangat romantis banget ya. Idola kesayangan Lesti dan Billar, Masya Allah. Selalu bergandengan tangan, dan selalu membuat kita baper pastinya. Dan kita lihat juga perselabat ya, ke momen selanjutnya. Ini ada potret Bapak Milar, Bunda Lesti, foto bareng dengan tamu undangan yang ada di sana. Antusias, warga Lampung, Masya Allah. Seneng banget ya melihat Leslar secara langsung Dan melihat Lesti dan Bilar bisa duet bareng nih Masya Allah bahagia dan pastinya bangga sekali Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada Cidukan Ini tentunya setelah acara selesai persahabat ya Bunda L, Papa B dan Abang L Berada di dalam mobil, sepertinya mau OTW nih. per apa ya? Aduh, abang El memang selalu menjadi pusat perhatian. Dan ada sebuah kalimat juga yang di posting, di unggahan ini ketemu kesayangan masya Allah, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Aduh, masya Allah banget ya. Lestlar emang terkiut dan abang El ini gemes banget ya. Dan kita lihat juga per sahabat, ya ke kabar terbaru berikutnya di unggahan Dede Prawira. Setengah jam yang lalu bersahabat mengunggah sebuah video yang berada di pantai Wow, let's like -let sepertinya jalan-jalan di pantai persahabat ya Kita lihat juga diunggah IGS terbarunya Vali Akbar Ternyata mereka berada di Pulau Tegal Mas Lampung ini tampaknya keren banget, ya. Masya Allah, idola kesenian kita bisa jalan-jalan di Pantai Lampung. Ya, kita patut bangga banget ya dengan idola yang selalu bikin kejutan dan selalu membuat kita pastinya selalu menunggu kejutan vitamin yang akan di subuhkan langsung oleh Lesti dan Bila kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin lainnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.